Hello dah selamat kembali Bersama saya Safwan. Dan hari ini kita akan main demo Minggu lepas kita dah main demo Minggu ni kita akan main satu demo yang bertajuk Broken Will. So game ni diinspirasikan daripada Little Nightmare Kalau korang tahu aku pernah main game tu So tanpa buang masa Recording ready? Let's go Alright macam aku cakap dia ni macam Little Nightmare okay? Tapi bezanya dia tak ada controller support lagi Uh, jadi kena pakai keyboard Oh lama masalah sikit Kalau pakai keyboard Ya ada orang ke kat situ Ya Allah baru start Baru mula-mula start dah ada orang kat situ So technically demo lah Ni kita kat mana ni sebenarnya Kita kat macam kat rumah Anak-anak yatim Asrama Okay malam-malam Asrama cari Maggie oh, Sebiji macam Little Nightmare Sama je kan Okay ada orang tua guys, tu. Kita cuba untuk melepasi dia Aku ada main sikit pun ni. Tapi debarannya masih terasa jugaklah. Game-game macam ni dia takut bila time kerja-kerja itulah kan. Oi, bye-bye orang tua tengok TV malam-malam buat apa? Aduh, okey. Lari ke sini aku rasa. Ada orang akan masuk. Tak silap. So kita pakai ero. Tu tengok, ada ke tak ada? Ke ada? Oh, ada ada ada ada. Ya Allah. Ah! No no no no, no pusing-pusing. Aduh. Dia masalah tak ada bunyi nampak? Tak ada bunyi. Okay. Slow and steady. Biar jalan je kot. Gerak lu. Okay bye bye Pak pakcik. Jumpa lagi. So kita sampai dekat. Uh, mana ni eh? Uh, bilik tadi. Hole A to push. Hole, hole A. Oh. Oh ya Allah kena lompat rupanya. Aduh. Oh, kita dah lari daripada rumah ni. Kenapa kita nak lari kat sini? Kat sini bukan ada makanan yang sedap ke? Rumah asrama ni. Tak pura ada eksperimen lah ni. Kenapalah kita kena lari dapas sini. Eh ni macam tempat yang best je. Alright panjat lori. And then? Bye. Okay kita dah sampai ke mana ni. Kita dari mana ke mana. Dengan baju tidurnya. Oh, ini macam bandar Aku dengar bunyi kereta Ya ya Ini macam bandar uh, Push left mouse to push okay, To crush Siapa pula ni Oh, minta zekah ni Dengan beg sekolahnya No Kita kena bully Tidak Aduh Aduh, ah. aduh. Aduh weh Kau tengok tu Gigi dia orang tajam weh Dia orang tiga ni ada kena-mengena ke? Dengan tempat sebelum ni Ha Ha okay, Ha so kita ada benda Ada bag kat sini Boleh angkat ke? Oh Aku dapat something Press F Mouse to control laser Oh So kita boleh Guide your guide to reach the high spot Ha ah, pergi atas tu Ha ah, pergi Yeah easy Alright easy lah And then eh Oh kena hold nak angkat kena hold we go Oh aku yang nak pasang Belah sini dia terpasang terus Takpelah Press the left mouse button to hold Okay there we go Right, buka pintu gerak tu kau ke kucing miau. Alright, sekarang kita sampai ke tempat mayat-mayat. Bukan. Ini adalah tempat <tong> <tong> <tong> <tong> Ini adalah tempat Kinzir. Right, tempat Kinzir. Pintu ni boleh buka? Tak boleh. So kita kena setelkan puzzle kat sini pula. Macam sama je. Macam The Nightmare, kita kena setelkan puzzle. Dia horror dia. Pak kejam mengejarlah. Aku rasa kita baling. Tuh, what? Cara baling. Space. Oh, space. Ui, ada mayat. Mana kita panjat mayat ni, baby? Panjat mayat. Oh, boleh, boleh. Oh. Ya Allah, pocong ni jatuh pula. Yes, dapat, bro. Let's go. Woo! Bergayut. Au! aku. Uh, kita bergayutlah bersama-sama dengan benda, benda haram ni. Okay Menuju ke destinasi seterusnya. Ya, yeah. kita sampai di mana ni? Uh, ini tempat kisah sausage geli sial aku tengok ni. Depa dia daging tu dikisar jadi sausage. Uh, aku tengok ni. Maai gelinya. Walaupun aku main main kualiti paling bawah sekali tapi boleh nampak weh. Eh, apa pasal aku ambil tu? Okay boleh lah. Adalah function dia satgi kan kena buka button ke apa? Geli weh. Alright. Tolonglah sampai atas, tolonglah, tolonglah. Turunlah apa yang payah sangat sampai atas tu ha? Janganlah Janganlah balik belah sana Please Belah sini, belah sini Okay Tulang Tulang Eh, tulang Okay, fine Yes Yes Berjaya Jaya guys. Aku berjaya. Entahlah tempat dia geli gila eh. Okay now. go. And progress. Let's go. There we go. Kita cungkil. Cungkil van tu. Okay next round. Nek van tu. Aku teringat tu. Little nightmare yang apa ni. Yang makcik kejar tu. Pakcik kepala panjang Cikgu, cikgu Wih, what? Hai, Pakcik Tengah buat apa tu? Wih, dia butuh tukar siap Dia, dia apa? Digimon dia apa? Oh, oh, oh Gerak lu, gerak lu Gerak lu, gerak lu Wuuuh Pakcik, pakcik, tunggu, pakcik Pakcik, pakcik, pakcik, pakcik, pakcik, pakcik, pakcik, pakcik, pakcik banyak kizir, banyak kizir, haram, haram, haram, haram Aduh Waaaa Waaaa Waaaa Yoh Naiklah, ya Allah, naik, naik eh, eh, aku kat bawah Eh, aku kat bawah Aku kat bawah guys Hai uh, Kau tengok pakcik ni Ya Allah Pakcik ni ha, Aku boleh kat bawah pulak Okay Okay Yes Yes Woo! Finally Aduh Eh tamat dah Aku punyalah. lah Beratus-ratus kali Nak lepas je tu je Pecah dah cerminnya Macam gitu je So itulah dia broken wheel guys uh, Control dia agak sedikit teruk sikit Yang ujung-ujung tu Aku harapkan dia akan ada controller support So then aku senang nak grab So nak kata seram tu tak seram lah Dia lebih kepada Menyakit ke hati Okay yang lompat last tu aku berapa puluh kali try Itulah dia terima kasih kerana menonton Kalau korang suka dengan video ni korang like lah Video hari ni tak seram langsung Okay menyakit hati tapi takpelah aku upload juga Terima kasih kerana menonton Kita jumpa lagi Assalamualaikum Dan bye-bye